Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ketemu lagi dengan saya di halo, halo, Update. Video seorang pria di Makassar sedang halo, beras dengan narasi sengaja ditumpahkan agar pengendara iba atau memberi sumbangan kepadanya viral di media sosial. Medsos, Dinas Sosial Dinsos Makassar pun angkat bicara soal video itu. Dalam video yang viral, tampak seorang pria memungut beras di pinggir jalan, Todopuli, Makassar. Tapi narasi dalam video menyebutkan bahwa pria itu memang sengaja menumpahkannya sehingga para pengendara yang melintas merasa iba kemudian memberikan sumbangan ala kadarnya. Terkait beredarnya video ini, Kepala Dinas Sosial Sos Makassar, Mukhtar Tahir, mengingatkan kembali masyarakat agar tak asal memberikan sumbangan khususnya tepi jalan. Tidak diperbolehkan sebenarnya masyarakat memberikan sesuatu di jalan-jalan atau di tempat-tempat publik. Itu sesuatu dengan perda nomor 2 tahun 2016 kata Mukhtar. Mukhtar mengatakan perda ini bukan untuk melarang tangan-tangan dermawan membantu sesama, melainkan untuk mencegah orang-orang yang berpura-pura dalam meminta sumbangan. Makanya sekarang kita memberikan pembelajaran kepada masyarakat selain memberikan ada aturannya tidak bisa di jalan kata mokhtar tidak hanya itu kata mukhtar pihak-pihak yang biasanya meminta sumbangan di jalan dengan alasan kemanusiaan tetap ada aturannya kalau kita meminta sumbangan pun atau orang kita temukan minta sumbangan di jalan juga ada aturannya tapi selama ini masyarakat tidak pernah melakukan itu kata dia untuk itu Sambung mukhtar masyarakat kedepannya harus bijak agar tidak menjadi korban dari orang-orang tak bertanggung jawab di jalanan supaya menyalurkan di tempat-tempat yang memang disyaratkan untuk itu